Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Berjumpa kembali di channel youtube Bambang Isha Putra Halo sahabat kuliner, salam munyah Munyah, munyah, mantap Masih menunggu ya Oke, kita street food lagi ya Udah lama kita gak street food ya Kesempatan malam hari ini Saya berada di desa Meranti guys Wow Tuh, di belakang saya itu ada salah satu penjual ya Atau pedagang salah satu kuliner yang ada di desa meranti gimana keseruannya dan gimana uh, kenikmatannya kulineran ini ya yang baru menemukan channel ini silahkan like komen dan subscribe uh, berikan dukungan komentar ya uh, Street food pinggir jalan yang ada di sekitaran teman-teman Oke okay, kita samperin umam aja nih wah ini guys Cireng ayam halo guys, welcome back to channel Babang Esa Putra okay. guys. Jangan Assalamualaikum, share, guys. waalaikumsalam bosku. Oke, okay. mas uh, izin konten mas ya. Oke mas ya. Eh. Oke okay, siap. Ini uh, jualan apa ini mas? Ini? Jualan ciam, Mas Ciam? Ya. Ciam. Ciam tuh artinya apa? apa? Ciam untuk singkatan nih cireng ayam mas. Oh cireng ayam ya. Nah, Yang ini mas pedu -e, Mas Oke jadi ya. Widi, siap siap. siap. E. Mantul nyul nyul nyah nyil nyah nyel nyel Woi siap. Mas Muhammad, Mas Muhammad ini uh, ada cabang nggak? Apa makanya uh, ini? Usaha belum dicabangkan dan tidak untuk dicabangkan, Mas. Oke okay, ya. siap. Bagus. Oh, siap. Wah ini salah satu uh, ide kreatif pemuda ya. Udah, oh. udah udah udah berbini, Mas. Udah Mas. Oh, ya, <laughs> <Udah>, mas. <laughs> udah, udah Oke okay, siap siap siap. Oke. Okay, okay. Berapa lama Mas uh, jualan ini? baru kemarin 2019 Mas. 2019 uh, ini 2023. 2023 Mas. Berarti 3 tahun ya? Kalau nggak salah. Ya kurang lebih, kurang lebih tahun ya. Mas. Oke, okay, siap. Oke, okay, Mas Muhammad. Ini jualannya ada di mana aja mas? Di meranti aja atau di mana? Ini kan aslinya dia dua mas, okay. cuman karena saya tuh putra Meranti asli mas, okay, siap, ah. jadinya ya nyicip-nyicip lah, soalnya ada, ada pelanggan juga mas. Oke okay, okay. siap siap. Ada jadwal nggak bang uh, untuk uh, daerah Meranti dari apa terus yang berapa terus? Uh, jadwalnya nggak jadwal? ada mas. Gak ada ya? Nah, namanya rezeki itu yang nggak tahu sih mas. Oke okay, siap siap. siap berarti kalau misalnya teman-teman nggak -teman ada mau beli nggak ada kalau misalnya di A 2 nggak ada ya di B ya, ya, kalau okay. di B 3 nggak ada berarti di A okay, ya kan mas biasanya kan itu kita jualannya di sosial media jualan posting okay. Okay, posting okay, di Facebook siap, oh. okay. gitu kalau jualan itu biasanya diposting dulu oke okay, siap Ya, di-follow juga Facebooknya, Mas. Oke, siap rahmat. Maaf, Bapak. Menanak ada. Menorak, enggak oh, ada. Ya? Oh, gak ada. <laughs> siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? ini namanya? Siapa siap. mas. Mas, ini Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Enggak ada ide, man, aku, Mas. Aku gak tahu ya mau jualan apa ini. Begitu. Ini. ngerti, ngerti. Heeh. Uh, Bu cucut ya. Bu cucu Pak ketunduk <laughs> aku sedodolan ini aku ya enggak paham, Mas. Oke, macam-macamnya. Oke lah, ini satu porsinya berapa, Mas? Satu porsi. Anu, Mas. Kalau so satu porsinya bebas, okay. Mas. bebas jajanan nih porsi anak SD, Mas oke pokoknya, murah meriah penting berhubung oke, siap-siap oke lah, Mas biasanya kalau orang-orang beri, berapa itu? biasanya, biasanya itu lima k kadang sepuluh oh, k okay. khusus mas bambang aja ya nggak apa-apalah gratis oh. mas. <laughs> <laughs> <laughs> saya buatin sepuluh k aja pak Oke. Okay. Ya? ini ada balado sama jagung mas. Oh ada dua rasa okay. berarti ya. Uh, spesialnya sambel sambel luha mas. Oh sambel sambel ya? tuh kayak ini mas. Ini Kepanya? wajib dibawa ini. Oke okay. sambel itu ya. Masih penasaran yuk datang aja ke sini. Oke okay. <laughs> siap. Ada dua varian rasa tadi ya. Tiga ya. sama dua mas. Oh dua ya. Sambelnya emang sambel spesial mas. Oke okay. spesiali um, mas. Oke, siap Rasa yang pernah ada kira-kira ada nggak ya? Pernah, Mas Ada entan, Mas Rasa yang pernah tersakiti, Mas Oh, oh gitu okay. Nah, 1003, Mas Oh, ini ya? Rasa 1003, Mas Oke Oh, ini tadi udah diboreng ya? Gitu. Oh. Oke, okay, siap Wih, ini, guys Oh. Oke okay, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran silahkan aja cobain ya guys ya Oke okay. Jangan lupa mampir bosku oh. Wah itu sambalnya ya Ini baladonnya Oh baladon ya ah. di, Berarti di, nanti dikocok di biar merata mas nah. Ini di oh, lebok, kan, gitu ya Kalau anak muda itu okay. jangan malu berusaha uh, Masuk oh. siap Kata ini itu. berjuang itu demi siapa ya demi kita sendiri. Demi, Apa nih iya. kenom cak? Wah isya benar tuh nenek wanita sih nggak harus dibanggakan, deh. Wih, uh. uh. uh. oh gitu. Aja no, biar takdir. Wih, nih, sirin guys. Balado guys. Oke okay, bosku. Wih uh, ini, tuh. Oke bosku, makasih. <s spaces> Oke siap. Jadi uh, bukanya dari jam berapa mas? Kalau di Meranti kalau di? Uh, enggak tentu sih mas. Kita, lu, ya? kita lihat cuaca. Ya, ya kalau biasanya tuh habis habis maghriban lah, habis sholat maghrib baru buka. Oke. Hari ini mas. Oke. Okay. Kata-kata hari ini dong. Ya tetap berusaha, tetap mengeluh dan jangan lupa putus asa mas. Eh, eh jangan lupa putus asa salah dan jangan putus asa mengeluki wajib mas hujan kok <tuk> siap, <tuk> monggo mas ya, punya mas bambang oke, ini sudah, siap sudah di sih oke, oke. siap saya cobain dulu aja ya. salam kunyah kunyah kunyah ya jangan lupa di share jangan lupa di subscribe di sini oke. mas bambang Isra siap putra oke okay. oke mas ya. <tuk> oke guys kita akan coba ini guys salah satu Uh, jajaran Mas Rahmat ya uh, Kulinerannya Mas Rahmat ya Oke okay, Om Mamat Om Mamat ya? ya Kalau Mas Rahmat gak ada yang kenal ya? Om Mamat ya Ini di disini <laughs> <laughs> Oh iya Om Mamat Oke okay, siap Om Mamat Oke okay. Oke okay, guys Jadi kita udah dapat ya Salah satu kulinerannya Ini kulineran Ciam ya Ciam apa tadi Ciam Ciam guys Ini dia Nah ini guys ya Ini penampakan dalamnya guys Wih ini tadi bumbunya bumbu apa balado ya bumbu balado dan dikasih bumbu pedas apa net? sambal sambal sambal ini ya Oke jadi gimana kenikmatannya kita cobain yang ini dulu ya Wow mantap ya Oke kita cobain guys ini ya Bismillahirrahmanirrahim. Oke kita makan ya guys ya sangat gurih guys wow gurih terus sambalnya balado itu terasa dan rasa, rasa gurihnya tuh ada oke kita makan lagi guys ya hmm. wow hmm. terus lain yang pakai sambal guys oke kita buka dulu oke kita kasih sambal dulu guys wih hmm. Wow, wow, lap pedasnya mantap. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran di mana ini ini jualannya ada di depan kantor camat ya, desa Peranti ya, camatan Pemenang. Dan jika tidak buka di desa Meranti Mamat ini buka di desa H2 ya Di desa tetangga Jadi buat teman-teman yang mungkin pengicipin ini Silahkan aja rapat ya Oke? Okay? Mungkin review kali ini cukup ini dulu ya Ini akan saya habisin dan kita akan bayar Oke? Okay? Oke okay guys, jadi mungkin konten kali ini cukup ini dulu ya Jangan lupa like, comment, dan subscribe uh, Yang baru menemukan channel ini, salam kenal ya Uh, dukung dan support channel ini ya Agar lebih berkembang lagi Dan jika teman-teman uh, mempunyai rekomendasi Kuliner atau jajanan pinggir jalan Yang ada di sekitaran teman-teman Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya Nantikan video-video selanjutnya Oke, okay? thank you guys